Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat Tentu ada kabar bahagia dan membanggakan banget ya untuk warga Konoha Alhamdulillah Bunda lesti dan papa Bilar akhirnya memborong piala penghargaan Di empat kategori Yang pertama persahabat ya kolaborasi paling ngetop Lagu dangdut paling ngetop Penyanyi dangdut paling ngetop dan lagu pop paling ngetop Alhamdulillah persahabat ya Leslar tentunya menjadi kebanggaan kita semua Ini berkat dukungan yang sangat luar biasa dari fans sejati Mudah-mudahan kita semua tetap kompak, tetap solid dan selalu diberikan kesehatan Untuk selalu mendukung yang terbaik nih buat karya-karya ide kesayangan kita Ini potret momen kebersamaan Leslar dan tim Leslar Entertainment Insya Allah banget ya, kita bangga, kita bahagia tetapi di dalam kebahagiaan kita semua persahabat ya, terselip kejanggalan nih untuk satu nominasi. Jadi ya, nominasi penyanyi paling sosmed persahabat ya. Lesi Kejora tentunya tidak mendapatkan penghargaan atau piala. Kita lihat persahabat ya, di sini ada sebuah unggahan dari Family Anaskal Leslar 23. Mengunggah sebuah kalimat. Votnya fakta, unggul jauh Tapi ya sudahlah, nanti dikira serakah kan? Gak enak Ikhlas itu bikin tenang, Alhamdulillah disyukuri Dah dapat banyak Tuh, para sahabat ya Coba kita lihat Untuk diunggah berikutnya Ini poin yang didapat oleh Bunda Lesti Di ajang SCTV Music Award 2022 dalam kategori Penyanyi Paling Susmet Lesti Gejorah Untuk like di instagram ini mendapatkan nilai 149.780 like untuk di twitter 4097 like dan untuk di facebook ini mendapatkan nilai poin 11.229 like itu lastik kejora mendapatkan poin di 3 salesmate per ya. dan kita lihat untuk tanggal sebelah di Instagram ini mendapatkan nilai poin 103.677 like, untuk di Twitter 151 like, Facebook 1455 like. Sudah dipastikan persahabat ya kalau di perhatikan Lesi Kejora memang jauh lebih unggul dibandingkan tetangga sebelah, tetapi persahabat ya, Lesi Kejora tidak mendapatkan nih di kategori penyanyi paling sosmed, SCTV Music World 2022. Tapi kita legowo aja persahabatnya Kita tentunya harus selalu mensupport, optimis, tetap semangat, jangan kendor, jangan tentunya kita lengah. Mudah-mudahan tentunya semuanya menjadi berkah dan barokah. Kita lihat persahabatnya postingan ini di-repost oleh akun Lesti Bilar anak Leslar ada kalimat caption yang dituliskan Hasil vote akhir kategori penyanyi paling sosmed SCTV Music Vote 2022 Cuma mau ngasih tau aja kok kebenarannya SCTV Istilahnya, bayang baru lahir aja kalau lihat hasil akhir yang seperti ini Bisa tahu siapa yang seharusnya menang di sini kita lihat persahabat ya para fans senjata Lestler masih nggak terima ya soal tentunya bunda Lesti yang tidak mendapatkan piala penghargaan di kategori penyanyi paling Smash SCTV Music World 2022. Di sini juga kita lihat persahabat banyak sekali tanggapan banyak respon juga yang diberikan dari akun Instagram Bilar 8846 menurut Lesti, Baby, L, mengatakan di kolom komentar, Min itu fansnya pada ngamuk-ngamuk pula. Katanya, jelas-jelas idolanya yang menang sedih, ah, dede dibully di lapak mereka. Terus, sahabatnya tentunya kita ikhlaskan saja. Nanti mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan kekompakan selalu untuk mendukung yang terbaik buat Leslar. Yang penting, idola kesayangan kita itu yang terbanyak, persahabatan yang sudah terbukti. sudah terpampang nyata untuk poin like-nya saja sudah unggul jauh. Berikutnya para sahabat perhatikan di sini ada momen spesial cute ya dari Bunda Lesti. Aduh, masya banget ya di akhir acara foto-foto cute. Tentunya disuguhkan. Alhamdulillah diborong lagi ya penghargaannya oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Congrats untuk Leslar, Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan warga Konoha dan semuanya. Kita lihat para di depan mereka. 5 piala tuh Sudah di pampang Di depan Lesti dan Bilar Masya Allah Siap-siap aja nih lemari Di rumah Leslar Penuh <tuh> Kita doakan persahabat ya Selalu sehat Untuk mereka berdua Dan selalu menjadi kebanggaan Kita semua Berikutnya juga persahabat Perhatikan Ini momen cute juga nih Luar biasa ya Lesti dan Bilar Selalu membuat kita bahagia Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa dan support yang diberikan Kita bangga Kita bahagia Kita lihat juga prasahabat ya berikutnya Ada momen spesial Yang kita dapatkan ketika live dari Ilham Reinaldi Ini ada momen cute yang sangat luar biasa Vitamin bahagia Masya Allah belakang panggung ternyata lebih uh dan kiat persahabatnya itu tentunya dibuat bahagia pastinya Masya Allah mudah-mudahan Leslar tetap berkarya dan selalu menampilkan karya terbaiknya berikutnya ada info juga dari Bupol persahabatnya kita mampir ke postingan Bupol ada sebuah kalimat Jangan lupa istirahat ya Kesayangan bupal Bara Lesla Lovers Besok tim L2W Ada kejutan lagi Buat Lesla Lovers Salam kompak Ini info semalam Bahwa hari ini Bakal ada kejutan lagi nih Dari L2W Kita doakan saja Mudah-mudahan Ada kejutan baik Dan kabar bahagia Yang kita dapatkan Dari idola Kesayangan kita